Selamat pagi Teruna Apa kabarnya kalian? Kakak berharap kalian bangun dengan badan yang segar Tidur dengan nyenyak semalam dan sehat Yuk sebelum kita melakukan aktivitas kita Kita baca dan renungkan firman Tuhan terlebih dahulu Agar kita tahu apa sih yang Tuhan Yesus mau kita lakukan di hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih untuk berkatmu, kami bisa beristirahat dengan baik. Saat ini kami mau membaca firmanmu. Tuhan tolong berikan hikmat agar kami paham, dan juga berikan kekuatan darimu Tuhan agar kami bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab pagi ini terambil dari Kitab Matius 15 ayat 32 sampai dengan 39.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 Kata murid-muridnya kepadanya Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti Untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya Kata Yesus kepada mereka Berapa roti yang ada padamu? Tujuh Jawab mereka Dan ada lagi beberapa ikan kecil Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di sana Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu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 Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Judul Renungan Pagi ini adalah Belas Kasihan Mengurangi Penderitaan Sesama. Sepanjang pelayanan yang dilakukannya, yaitu Tuhan Yesus, tidak hanya fokus pada kegiatan mengajar, tetapi benar-benar memberikan perhatian penuh pada setiap orang yang hadir. Ia dapat mengetahui kondisi mereka yang mulai mengalami kelelahan dan kelaparan karena kehabisan makanan. Hatinya pun bisa tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan merupakan ungkapan perasaan yang muncul ketika melihat penderitaan orang lain dan sehingga tumbuh kerinduan, dan kemauan yang sangat kuat serta mendalam untuk melakukan tindakan nyata agar dapat mengurangi penderitaan mereka. Kata belas kasihan ini memiliki nilai yang sangat mahal dan besar artinya karena kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi yang penuh kebencian, kemarahan, kegetiran, kegentaran, kekuatiran, ketakutan, iri, dengki yang dibangun oleh pemerintah Romawi saat itu. Sehingga hati manusia diliputi keegoisan yang sangat tinggi, bukan penyayang dan tidak mengenal kasih. Hidup yang jauh dari kasih oleh karena keadaan, Tampak dari jawaban para murid di dalam ayat ke-33 Padahal dalam Matius 14 ayat 13-21 Tuhan Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang Mereka tidak mau membuka hati terhadap ajaran Tuhan Yesus Mereka tetap memelihara hati yang penuh dengan keegoisan Kekuatiran, keragu-raguan, tidak percaya bahkan putus asa sehingga tidak mempunyai belas kasihan. Sobat teruna. setiap pribadi maupun keluarga mempunyai permasalahannya masing-masing. Walau demikian, bersyukurlah, agar hati kita dapat merasakan dan memiliki belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Dengan melakukan itu, kita telah mengurangi penderitaan dan permasalahan yang dihadapi keluarga. Amin. Mari kita tutup saat teduh pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk FirmanMu. Tuhan, tolong mampukan kami untuk bersyukur dengan apa yang kami miliki dan bersyukur dengan apa yang belum ataupun mungkin tidak kami miliki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa, jaga kesehatan dan kebersihan. Selalu pakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Selamat melanjutkan kembali aktivitas kalian. Tuhan Yesus memberkati.